Hai ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming Pastinya hanya di Tante Gaming yang selalu berbagi video terbaru dan triknya nyepin terbaru Dan pola-pola hoki terbaru di game yang setiap hari selalu aku mainkan Di si Kakek pastinya masih di arena bermain gebiar 1, 2, 3 Hari ini aku bawa modal 96.000 ribu aku bakalan nyepin lagi tanpa buy sepin aku hanya mengandalkan gratisan untuk mencari cuan profitnya ya oke langsung aja aku mau betar ke pola pertama ini memakai satu checklist aktif sepin cepat 10 putaran otomatis oke aku coba taruhan ganda diaktifkan aku pastinya untuk nyepin pertama di pola pertama aku langsung aja untuk langsung main di bet 2400 Oke yang buat kalian yang udah menunggu pola-pola aku Langsung aja untuk join ke video aku ya Oke untuk pola kedua aku naik ke bet 4800 Oke kita coba pindah ke checklist turbo Dengan ya taruhan ganda untuk pola kedua Dan memakai satu checklist aktif turbo 10 putaran otomatis oke ini naik ke bed 4800 ya untuk pola kedua dan aku langsung aja setelah dua kali di otomatis nah aku coba ke pola manual di satu checklist aktif spin turbo wih cakep banget dong momennya ini pas banget ya baru saja di dua kali manual Gratisan aku dapatkan di checklist turbo Oke ini momennya scatter Scatter gratisannya itu Yang tiganya itu menjejer Biasanya kalau scatter tiga menjejer Di momen gratisan kita Itu biasanya isi cuannya Rekomendasi semoga profit ya Isi gratisan pertama aku Cawan cakep Wih enak banget nih tiga kali pecah nih Oke, okay. wah sayang banget. Nah, ada kali-kalian, nah ada kali empat dan kali dua. Oke, okay, kali empat dan kali dua ini gratisan pertama ya. Wijawanya kurang satu dong. Oke, okay, kuning, jam pasir. Wih, sayang banget nih momen pecah enaknya. Nggak ada kali-kalian. Nah ada kali dua dan 6 ya Oke pecah satu kali baru ada kali-kalian ya Wah sayang banget nih Padahal lumayan banget pecahnya Ada jam pasir ada cawan juga tadi Wah wah Hanya 158 ribu ya gratisan pertamanya Wah piling aku meleset banget Padahal momennya scatter 3 nya menjejer loh temen teman Oke lah kita putar lagi ya ada kali lima nih mahkota dong, aduh mahkotanya kurang satu guys. Oke kita putar lagi, kembali lagi ke pola pertama, ke pola awal. Oke kita putar lagi ya polanya, siapa tahu mencari lagi tambahan, beneran aku dapetin lagi tambahannya. Oke untuk kalian semua yang sudah setay setay di tante gaming jangan lupa dibantu selalu like like dan share sharenya di video terbaru setiap harinya yang aku upload setiap hari dengan pola-pola terbaru dan trik pintar baru di arena gebiar 123 pastinya di GMC Zeus ya oke kita coba naik ke bed 10k kita putar lagi 10 putaran otomatis di checklist turbo ya oke kita coba guys siapa tahu ada ada momen yang enak lagi kita mainkan lagi ke bed yang lebih tinggi Ini polanya mudah banget ya teman-teman ya Kita hanya memakai putaran otomatisnya itu 10-10 ya Untuk pola manual itu Wow dapet lagi baru aja Aku mau ngomong ya Ini baru aja satu kali di manual Langsung dapat lagi Ini pola manualnya itu Nyampe beberapa kali kita menemukan momen gratisan ya Oke yang penting putaran otomatis Putarannya harus pas ya Besi-besi untuk polanya Dapat tambahan sepin Oke dapat gratisan, dapat tambahan sepin, oke di dibayar 10K, oke cakep lumayan dapat tambahan sepin Ada kali dua, oke kali kalian udah naik ke kali kalian 7, aku berharap banget di dibayar 10K ini yang ada dapat tambahan sepin Isi cuannya rekomendasi banget ya Wih cakep nih satu lagi dong, skaternya satu lagi Wah sayang banget kalau satu lagi turun itu dapat lagi loh kita tambahan spin Wow cincinnya juga connect ya Oke okay, pas banget cincin connect jam pasir pecah ada kali 4 dan dua Wih ini pecahnya nyampe wow ada kali dua lagi Nyampe 66000 dikali 15 Wih, langsung dong meledak sensasional 900 lebih hampir ke satu jetty ya wih cakep banget nih gratisan kedua super komplit banget dapat tambahan sepin dapat sensasional wow enak banget kali-kaliannya juga mudah banget connect Kalau tahu di bed 10k lebih enak aku dari tadi udah naik ke bed 10k wih cakep dapat tambahan mega juga 430.000 oke kali-kaliannya udah naik ke 20 ya wow cincinnya connect lagi ini beberapa kali pecah di satu layar turun ya teman-teman. Ada kali 3 30.000 dikali 23. Wow, sensasional lagi 700.000 lebih. Wah, gratisan keduanya ini barbar -bar banget isi cuannya dan kali-kaliannya pun mudah banget untuk connect dan pola-pola yang isi cuannya meledak banget pun mudah banget untuk connect ini nyampe beberapa kali pecah. Di satu layar turun Ih cakep banget nih dikali 34 Wow sensa lagi ya Beberapa kali momen sensasional Di gratisan kedua Aku dapetin ya teman-teman Pemandangan indah yang selalu muncul Ini bayangan cuan pun hampir 3.500 Hampir ke cuan 4JT dong Cakep banget nih Gratisan keduanya enak banget Isi cuannya barbar -bar banget Banjir sekali Ini JP ya Modal Rp. 96.000, cuan aku naik ke, wow, 4 JT kayaknya, 4 JT lebih, ini JP guys. Wah, tanpa banjepin aku bisa JP bareng ke biar, 1, 2, 3, di gamenya si Kakek Jewes. Oke, okay, teman-teman jangan lupa dukungan dan support, nanti ketemu lagi ya sama aku.